Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Balik lagi di channel I am the witch Heller ya Jadi hari ini saya mau bahas buku Enjoy learning ya Enjoy learning Ini bukunya karyanya Bunda Lucy Ini bukunya jadi di buku ini eh, tulisannya kunci membuka sukaan anak untuk belajar dengan gembira Bukunya ini covernya bagus ya, covernya tebal gitu ya Terus dalamnya juga kertasnya putih, bagus Terus eh, ada bagian chapter-chapternya tuh Kalau misalkan eh, udah selesai chapter pertama, langsung ke chapter 2 itu ada batasannya Warna merah muda kayak gini ya jadi enak membaca percakter kayak gitu, jadi langsung ketemu halamannya, enak nyarinya gitu, nah maksudnya. Ya, jadi ini bukunya tentang apa sih? Di depannya sedikit membahas tentang keadaan anak-anak uh, di Indonesia ini ya, bagaimana mereka itu belajar, cuma belajarnya itu nggak nggak menyenangkan. Ya benar sih ada yang dapat nilai tinggi, cuma kalau kita tanya dengan jujur itu mereka senang nggak sih kayak gitu tuh? Bahkan ada juga yang mereka tuh tertekan karena sistem pembelajarannya yang salah. Uh, buku ini. Uh, cocok buat anda yang punya anak yang pengen mengerti keadaan mentalnya anak itu gimana dan belajarnya gimana yang benar kayak gitu ya di sini diajarin uh, dibahas di buku ini orang tua itu punya peran ya dalam mensukseskan anak itu ke depannya nanti tapi bukan serta-merta orang tua itu langsung uh, kamu harus jadi dokter pokoknya kamu harus jadi dokter orang tuanya maksa kamu harus jadi dokter padahal si anak ini nggak bisa belajar IPA gitu, menggunakan alam gitu dia nggak nyambung kadang di kepalanya jadi dia jadi tekanan batin di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu jadi tekanan, kalau orang tua tetap maksa si anak untuk harus tetap dia kuliah, kedokteran kayak gitu, jadi malah nggak bisa nanti dia, jadi malah drop jadi malah down, mentalnya malah rusak ke depannya, tapi kan ada juga anak-anak yang nurut sama orang tua, terus dia sukses, betul ada juga, kebetulan memang dia itu Sesuai dengan data di bawah sadarnya, jadi wajar dia mulus-mulus saja -mulus karirnya, kayak gitu, sekolahnya mulus-mulus saja. -mulus Tapi kalau misalkan berbeda, ya itu nggak bisa, kita nggak bisa maksa anak harus jadi begini begitu. Tapi kita harus mendampinginya, ya kita harus mendampinginya, ini kita diskusikan dulu sama anak. Anak itu maunya gimana sih? Kebanyakan anak-anak tuh nilai olahraganya bagus, biasanya nilai akademiknya yang agak turun, kayak gitu. Jadi ya sesuaikan aja aja, ya. mungkin nantinya besarnya ya ke arah yang jurusannya lebih ke arah fisik, jadi nggak bisa kita maksa dia ke jurusan lain yang e, membutuhkan pemikiran yang rumit kayak gitu. Jadi kita harus diskusikan dan anak-anak itu maunya gimana sih. Jadi nanti kalau sudah diskusikan anaknya ternyata mau begini, nah kita kasih opsi lagi. Si anak ini harusnya gimana? Kita kasih tahu oh nanti kelebihannya begini, kekurangannya begini, dan anak harus tahu konsekuensinya kalau dia milih itu dia harus apa apa aja, dia harus dia harus bisa menyelesaikan kalau dia sudah bisa memilih memilih yang itu tadi kita dampingi menyelesaikan semuanya ya, jadi untuk lebih lengkapnya ya teman teman bisa baca beli bukunya Enjoy Learning ini Silahkan komen di bawah kalau memang mau nanti saya orderkan ya buat teman teman jangan lupa subscribe di bawah share ke teman teman juga. Oke, itu aja, semoga video ini bermanfaat. Oke, bukunya ini sangat menarik sekali, terutama buat Anda-Anda yang sudah punya anak, ya dan pengen belajar lagi bagaimana cara mendidik anak itu. Itu aja, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.